Bang, selamat Halo, siang siap, bang. Siang. Apa kabar hari ini bang? Sehat-sehat. Sehat-sehat ya bang ya. Bang, ini kan kebetulan kita lewat sini nih, mm -hmm. kan. Uh, kita mau review nih stok yang ada di showroom abang nih. Siap. Boleh ya bang ya? Boleh-boleh. Boleh. Apa, apa ya. Ini sebelumnya teman-teman di sekalian ingin kenal nih bang sama abang nih. Ini adanya di mana? Showroomnya namanya apa? Alamannya di mana? Siap. Perkenalkan nama saya Delu. Biasa dipanggil Delu sih. Delu ya. Nah, untuk showroom saya bertempatan di... Tepatnya sih Kelurahan Medang. Kelurahan Medang. Nah, tepatnya Kelurahan Medang. Dekat terkenalnya sama Gading Serpong. Gading Serpong. Ya. Terus uh, nomor kontak person-nya, Bang? Untuk nomor kontak saya ada di... 0896 Oh ya siap. Nah ini kita punya stok apa aja di Bang hari ini, Bang? Untuk hari ini ada Suzuki Amenity, Suzuki tahun Amenity 90. 90. Terus nah. ada apa lagi, Bang? Sama Vios 2009. Vios 2009. Terus -G. tipe G Sama peroleh Optra tahun 2004. peroleh Optra ya. tahun 2004. Sama Honda, Honda Maestro. Maestro. Ya. Tahun? Tahun 93. 93. Nah, yang depan kita ini apa ini, Bang? Ini yang depan kita Suzuki Amenity tahun 90. Suzuki eminity tahun 1990 90. ini keadaannya gimana nih bang? keadaan sih minus cuman pajak doang minus pajak ya? pajak satu kali pajak satu kali? Ya. pajak satu kali nilai pajaknya berapa Pak nilai pajaknya sekitar ratus ribu nilai pajaknya sekitar ratus ribu rupiah ya hmm. ini KTP nya masih ada, bisa masih, minjem masih bisa minjem masih ada, masih, masih bisa ada. minjem, belum nah, blokir berarti belum, bang? belum, nah sobat-sobat yang -sobat harusnya di sekalian dimanapun berada ini kita ada stok di Putri Alia Motor Suzuki Eminity GLX tahun tahun berapa, bang, tadi bang? Tahun 1990. Tahun 1990. Keadanya pajak off satu kali. KTP masih bisa pinjam. Ini alamat STNK-nya di Tangerang Kabupaten tempatnya di Kecamatan Legok. Jadi untuk sobat-sobat di Rosa yang sekiranya minat dengan mobil ini kalau bertepatan nih di Legok atau sekitarnya Legok atau Tangerang Kabupaten nanti tinggal balik nama aja bang ya balik nama gak perlu BBN ya ataupun yang di luar daerah yang saya sebut itu masih bisa berpanjang karena nah, KTP masih ada bang ya uh, uh. masih ada nah ini buka di angka berapa bang? ini buka di angka 25 buka di angka 25, 25 juta, juta. Sobat-sobat dirosa, ini dibuka di angka 25 juta. Ngomong-ngomong nih bang, masih bisa ditawar nggak? Pastinya, pastinya masih Pasti bisa ya, ditawar. Pasti masih bisa ditawar hmm. ya. Kalau saya nawar izin, nih, 20 juta dikasih nggak? Lebih dikit lah. Lebihin dikit ya? Dari 20 juta. Nah, sobat-sobat, 20 juta lebihin dikit. Jadi kalau sekiranya sobat-sobat ada yang minat dengan mobil ini, langsung aja ke Bang Belu. Siap. Ya kan? Dengan nomor kontak yang tadi disebut sama Bang Belu. Nah bang, ini kalau 20 juta lewat dikit berarti bungkus bang ya, bungkus. Ini jangan apa buang. Ini karbu. bang? ini karbu. Ini, terangin, ini, jang, ini karbu. Sisinya berapa bang? 1.3 satu, tiga. satu tiga ya. Nah sobat-sobat di sekalian, ini ada eminiti tahun 1990 karburator sisinya seribu tiga dengan kondisi ya, ya masih lumayan lah, masih layak. Harganya pun sesuai, sesuai pas di kantong, kantong, pas di kantong. Nah ini salah satu rekomendasi saya untuk sobat-sobat di Rosa sekalian dimanapun berada, ya sekalinya berminat atau cocok dengan mobil ini langsung bisa menghubungi Bang Belu. Oke. Nah kita punya stok apa lagi nih Bang? Ini selanjutnya ada mobil apa ini Om? Um? Selanjutnya ini hmm. ada mobil Honda Maestro tahun 1993 injek pertama. Injek pertama ya? ya. Jadi ini ada Honda Maestro tahun 1993 injek pertama. CC-nya berapa nih Om? Untuk CC-nya di 1,8. 1,8. 1,8. CC-nya di 1800. Ya. Betul. Nah, untuk pajaknya sendiri Om, ini um, gimana nih? Untuk pajak sendiri op dari tahun 2019 kalengnya 2 tahun 2023. Pajaknya op dari tahun 2019 kaleng 2023. Ya. Nah, sobat-sobat di ini pajaknya off dari tahun 2019 mati kaleng di 2023. Ini masih bisa perpanjang apa harus BBN? Udah harus BBN. Harus BBN. Harus BBN. Dan keadaannya memang sudah diblokir, berarti om ya. ya. Betul. Harus di BBN. Nah, untuk harga sendiri om, ini buka di angka berapa? Untuk harga kita buka di angka 23 juta. 23 juta. Ya. Untuk harganya sendiri. Maestro Injek tahun 1993 93 ya? Ya Itu dibuka di angka 23 juta Nah untuk sobat-sobat di Rosa Yang sekiranya minat dengan mobil ini Bisa langsung hubungi Om siapa tadi Om? Saya terkenalnya si Delu di sini. Om Delu ya? Delu. Langsung sama Om Delu Langsung sama Om Delu Ada nanti kontaknya di Hah? Bentar dulu Sama itu Tangerang Kota ya. Jadi buat Tangerang nggak perlu. Jadi oke. Okay. Oke. Okay. Nah, untuk unit ini langsung aja hubungin langsung sama Om Delu. Yep. Nah, untuk ini alamatnya Tangerang Kota berarti Om tanggarang ya. Tangerang Kota Cibodas. Cibodas ya berarti Cibodas. untuk sobat-sobat Derosa sekalian yang dimanapun berada, yang sekiranya minat dengan mobil ini ataupun berdomisili di Tangerang Kota berarti nggak usah BBN tinggal balik nama aja Om ya, ya kalau domisi Tengar Kota nah ini ngomong-ngomong ini sobat-sobat pengen tahu nih om kira-kira nih dari angka 23 juta masih bisa nego enggak masih bisa nego masih bisa nego ya bisa kalau saya nawar boleh nggak boleh boleh boleh Boleh ya Siap. kalau 17 juta gimana 17 juta kayaknya belum Om 17 juta belum ya belum. Kira-kira dihabisinya nggak berapa? Kira-kira dihabisinya di angka 20-an. 20-an ya. ya. 20-an juta ya. 20 Udah pasti putus juta. nih ya. Udah pasti Nah itu sobat-sobat dirosa Untuk yang penasaran dengan unit ini, langsung dengan Om Belu aja. Nanti nomor teleponnya dicantumkan di kolom deskripsi atau di uh, tampilan layar utama ya. Itu. Kita ada unit apa lagi nih Om? Abis ini paling ada sejuki eminiti sejuki eminiti tahun, tahun 90 ya yang yang sekarang ready apa nih seprolet optra sama Fios. belakang kita ini ada apa lagi nih mah ini seprolet optra seprolet di tipe pls manual manual, tahun ya, tahun 2004 tahun 2004 untuk CC ini CC 1,8 CC seharus 1800 ya, jadi bukan bekas taksi ya Oh ini yang LS tapi bukan bekas taksi bukan ya. Bekas taksi, Alamatnya alamat stnk ini di mana, Bang? Untuk alamat STNK ini Jakarta Utara. Alamat STNK-nya Jakarta Utara. Ya. Jakarta Utara sisi 1.8. Sudah harus BBN kayaknya. Oh, udah harus BBN. Udah harus BBN. Sudah harus BBN. Soalnya pajak mati dari 2018. Pajak mati dari tahun 2018. 2018. Ya. 2018 off. Nah, untuk nilai pajaknya berapa, Bang? Untuk nilai pajak ini cuman satu jutaan. Satu jutaan ya kurang lebih ya. 1 jutaan. 1,1 nah, kurang bang, lebih ya. ya off dari tahun 2018, 2018. sobat-sobat dirosa sekalian dimanapun sobat berada ini kita punya rekomendasi lagi nih satu unit lagi nih Chevrolet Oktra tahun 2004 CC 1,8 alamat STNK Jakarta Utara uh, tapi ini keadaannya kayaknya harus BPN ya, Nah sudah BPN. blokir Bang ya, ya. sudah blokir sobat-sobat semua Terus nilai pajaknya juga enggak gede-gede amat kok, cuman sekitar 1,1 jutaan aja bang ya? ya betul. 1,1 juta. Nah untuk keadaan mobilnya sendiri gimana nih bang? Untuk keadaan mobil sih body oke okay ya. Body oke okay ya? Body oke, okay, kaki-kaki oke. Okay. Iya, kaki -kaki oke. Okay. Mesin, mesin nggak ada rembes-rembes. Mesin nggak ada rembes-rembes. cuman pajak doang ini prnya. Oh berarti ini pr pajak aja bang cuman ya? Pajak, pajak Dan aja. Ini bukan bekas taksi bang ya? Ipa. Bukan bekas taksi bukan ya. Tipe PLS bukan bekas taksi. Bukan. Nah ini. Karbu apa injeksi ini bang? Ini udah injeksi Udah injeksi ya Udah injeksi. Berarti Optra 2004 CC18 LS sudah injeksi, udah injeksi. Sudah injeksi PR-nya cuma pajak aja Cuma pajak aja ini Pajak aja ya? ya Harus BPN Ya betul Harus BPN Nah berarti kan tadi abang udah terangin nih hmm. Jadi kaki-kaki enak hmm. Mesin gak ada rembes nah. ya kan bang ya e, Apa namanya AC dingin. AC dingin AC dingin ya kan Berarti kan cuma PR dipajek aja Cuman ini sebenernya PR, ya. aja. PR aja bang ya, ya. Oke, nah sobat-sobat sekalian, uh, ya, sepertinya keadaannya, nah, ini ngomong-ngomong nih, abang nih, dibuka di angka berapa, bang? Ini buka di angka 33. tiga tiga puluh juta tiga juta tiga juta. Ya. Apa adanya, apa adanya 33 juta, apa adanya, apa adanya, apa adanya bang ya. Nah, kalau Sumpama nih, sobat-sobat derosa sekalian nih, nawar gitu kira-kira, ya. masih dikasih nawar nggak? Masih boleh pastinya, masih boleh nawar masih ya. Boleh pastinya. Cek aja langsung ke sini. Cek langsung ke sini ya? Uh, cek fisik, semuanya cek. Kalau ada kekurangan, pasti saya. Tinggal diobrolin aja? Tinggal diobrolin lagi aja. Ya, ini mah gitu. abang ganteng, mah udah pasti <laughs> dah. Mobilnya ganteng, harganya ganteng, orangnya juga ganteng, ya kan Bang? Siap, siap, ya. siap. <laughs> Terus, ini kira-kira kita punya stok apa lagi nih Bang? Untuk ini paling ada Pios. Ada Pios ya? Pios. Pios, ya kita ke Pios Bang. Ini tahun berapa Bang? Ini tahun 2009, tipe G asli Matic. Tahun 2009 tipe G asli, asli Matic, ya. transmisinya. Dan kuncinya juga udah kilas, udah kilas. Udah. Jadi ini, sobat-sobat, kita stok berikutnya ada Toyota Vios G metik tahun 2009 ya. asli, bukan mantan. Ya, bukan. <laughs> Karena kalau mantan nggak ada metik bang, pasti dia manual kan bang ya. Nah untuk keadaannya sendiri secara keseluruhan gimana bang ini mobil ini untuk secara keseluruhan fisik sih oke fisik oke Sin oke cuman pr di pajak pr di pajak pr dipajak. untuk dipajak. mesin ada resmi nggak ada bang? kaki kaki aman aman, aman karat karat sama. ada nggak Enggak ada nggak ada ya berarti aman. cuman pr di pajak aja pr di pajak nah sobat sobat ini Pios G tahun 2009 ribu otomatis ini kondisinya bagus masih banyak yang orian lah ini masih banyak yang orinya ini juga salah satu rekomendasi, salah satu rekomendasi untuk teman-teman semuanya. Ini untuk keadaan mesin, tidak ada rembes, di bodi tidak ada karat, kaki-kaki pun nggak ada yang bunyi. Untuk metiknya sendiri, gimana? Masih responsif, masih responsif Masih responsif banget ya. Masih responsif. Untuk metiknya juga masih responsif banget. Cuman, ada cumanya nih, PR-nya aja dipajak. Ya, pajaknya dari tahun berapa bang pajaknya off dari 2018 pajaknya off 2018, 2018. atas perorangan. nama perorangan atas nama perorangan atas nama perorangan sudah, sudah blokir sudah sudah blokir ya. harus BBN berarti harus ya BPN. alamat untuk alamat ini Jakarta Jakarta Jakarta Selatan teman Bang ya Jakarta, ya Jakarta Selatan nah sobat-sobat untuk minusnya dipajak aja sobat-sobat jadi ini mati atau off dari tahun 2018 dan harus BBN sudah tidak bisa diperpanjang lagi. Karena sudah blokir. Nah, untuk alamannya sendiri ini Jakarta Selatan. Jadi kalau teman-teman yang berdomisili di Jakarta, saya rasa sih tinggal dibalik nama di aja, nama Bang, nama ya. Nama aja. Tinggal dibalik nama aja. Jadi nggak perlu BBN. Cuman kalau di luar Jakarta ya harus cabut harus berkas. BBN, harus cabut harus berkas. BBN. Nah, ini ngomong-ngomong nih, Bang. dibuka di angka berapa, Bang? Ini kita buka di angka 63. Buka di angka enam ya. puluh juta kawan-kawan. 2009 ribu metik. Wah murah ya. Masih yang pajaknya aja op ya. Kira-kira <laughs> nih kalau sobat-sobat di Rosa, teman-teman di Rosa, ada yang minat dengan mobil hmm. ini dari angka 63 itu masih bisa nego nggak bang? Masih, bisa, masih nego. bisa nego lagi ya bang masih ya. Bisa masih bisa nego lagi. Masih cincay lah. Masih lah ya bang ya. ya? Nah sobat-sobat kalau yang pengen nego langsung silahkan langsung cek ke lokasi di Jalan Raya Legok. Tepatnya di, mana bang tadi bang? Tepatnya di Kampung Carang Pulang patokannya Gading Serpong aja. Ya, bisa. Kampung Carang Pulang patokannya di Gading Serpong. Tepatnya sih masuknya dari Jalan Raya Lego. Ya, bangga. Jalan Raya Lego. Nah, pokoknya harga mah, masih bisa cincin semua dah, mobil-mobil ya, di sini mah. silakan sobat-sobat yang penasaran, langsung aja ke lokasi, cek unitnya. Cek so, sepuasnya bang siap. ya. Coba dirosak sekalian, ternyata, oh ternyata, <laughs> Bang Beli ini ternyata juga punya showroom motor. Punya showroom motor ya bang ya? Siap. Ternyata juga stoknya melimpah di sini, Bang. Lumayan, lumayan. Coba, Bang. Kalau sobat-sobat yang penasaran nih, sobat-sobat diurusnya yang penasaran nih, ini ada motor apa aja, terus harganya berapa aja nih, Bang? Ini untuk motor, ya, kita stok masih lumayan, ya. Masih lumayan. Tapi untuk harga, untuk harga ini, kita ada paling bawah rendah itu di 3 jutaan. 3 jutaan. Pokoknya banyak lah. Banyak ya? Uh, Variasi, masih, Bang, ya. Ya, kalau untuk ini masih, masih bisa jual lah. Masih bisa kita jual lagi, ya. ada lebih... 100-200 kita lepas Oh kita jadi teman-teman nih yang pemula pengen dagang motor nih rekomendasi juga nih disarumnya Bang belu untuk motor itu dari harga ambilan itu saat untung 100-200 saja ya, dilepas, dilepas banyak dilepas ya dilepas Cep. berarti selain dagang mobil Abang juga sedia Se ya motor ya 100-200 ada lebih lepas lepas lepas saja berarti lepas ini mah, intinya kita. Motor cepet bang ya, cepet bang. Berarti masuk sini. keluar, masuk ya, keluar ya. Udah luar biasa sekali bang Siap. Belu ya. Oke, sobat-sobat di saya rup. mewakili kru dan semua nih, termasuk bang Belu nih. Siap. Mohon maaf yang Sebenarnya, wabilahi topik taufik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.